Tonton video ini dari awal sampai akhir ya agar tidak terlewatkan pesan-pesan kebaikannya. Selamat menonton. Apa, Mas? Dengan Islam syahadat, salat. salat, puasa, zakat, haji. Oke, okay, Mas Apa Mas namanya? Salah ya, apa? Oke, ya, terima kasih ya, Mas. Yeah. Mas, minta waktunya sebentar ya mas, mau interview sebentar Sebelumnya namanya siapa mas? Alvin Mas. Alvin Vandika Masnya? Hadisyan Namanya siapa? Mawar Mawar Sebelumnya namanya siapa mas? Gak mau Gak mau dia Masnya aja. Oh ya, yeah. namanya siapa? Namanya Pacar Pacar Masnya namanya siapa mas? Ayub mas Siapa? Ayub Ayub masnya? Rosi Rosi Azaini Azaini Saya ada beberapa pertanyaan, nanti mas saya jawab ya Yeah. Uh, sebutkan minimal tiga artis Indonesia yang Anda ketahui. Eh uh, Ahmad, Taufiq Ahmad. Lagi Dasavinda. Ya. Yeah. Terus Sule. Sule ada lagi enggak? Udah. Pasnya. Ariel Noah. Ya, yeah, Ariel Noah. Um, Lu nama ya? Oke, okay, siap, Luna Maya. Terus Billy Saputra, Billy Saputra. Siapa? ayo masa nggak tahu artis Rafi Ahmad Rafi Ahmad Nagita kita Slamina siap Raffi Ahmad Onsu Oke siap Rafi Ahmad Ayo Tingting -ting. Ayo Tingting -ting. Onsu Onsu Oke okay. jadi cagur ah. <laughs> <laughs> Oh situ situ apa selanjang Saputra Uh, Raffy Ahmad Raffy Ahmad Lagi merequest kue sih Apa ya? Iya <laughs> deh Inul Inul Ya uh, Sebelumnya pernah nonton Youtube enggak mas? Sering Sering Masnya? Juga sering Oke okay. Sebutkan minimal 3 Youtuber Indonesia yang anda ketahui Aduh <laughs> Ya siap Lagi Terus hmm. Teta-teta Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting Terus pilih juga Biling Pilih. Masnya? pak Imbong pak Imbong siap terus ini kita ini kita siapa yuk ini kita siapa ini kita siapa ini kita biliat ini kita Mirzani Mirzani ya Mirzani <laughs> atau lagi nggak dan nggak King of YouTube nggak terkenal berarti ah siap ah siap ah siap nggak terlalu siap juga nggak ada, ada hari antara. Sebelumnya pernah nonton YouTube enggak? pernah. pernah. Sebutkan nilai tiga youtuber Indonesia yang anda ketahui. Ya Allah. Siapa? Risa Saraswati. Ah. Terus. Eh. Uh... apa? Risa Saraswati. Terus. Ayo ayo. Tertut. Tertut. Terus uh, Ruben Onsu nah. Rans Oke siap Pernah nolong Youtube enggak Nah Pernah. Pernah Sebutkan minimal 3 Youtubers Indonesia yang anda ketahui Tan Boikun Tan Boikun Oke okay. Samane Carlos Oke siap Sebutkan minimal 3 Youtuber Indonesia yang anda ketahui uh, Ata Hani Ha siap ha, siap oh, oh, iya. siap <laughs> Terus <laughs> ya, apa, apa, apa ya? <laughs> Bisa putera itu punya. Ya, itu. Punya. Ya. <laughs> e, pertanyaan selanjutnya sebelumnya masnya muslim mas. Muslim. Muslim. Panggilan bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat disebut? Ibada. Salah. Masnya. Panggilan bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat. Azan. Azan. Benar. <laughs> panggilan bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat disebut? Azan. Azan. Benar. Masnya muslim mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, panggilan bagi umat Islam untuk melaksanakan salat disebut? Panggilan untuk bagi umat Islam, Islam. untuk melaksanakan sholat disebut? Tetot tetot enggak tahu. <laughs> oh, adzan. Panggilannya okay. ya. Sebelumnya Masnya Muslim, Mas? Iya, sini. Pertanyaan selanjutnya, panggilan bagi umat Islam untuk melaksanakan salat disebut? Gimana? Panggilan bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat disebut ibadah. Salah. Azan. Oh ya. Oh, iya. <laughs> Pertanyaan selanjutnya satu lagi. Ada berapa rukun Islam itu? Lima. Lima, masnya berapa? Lima. Lima. Pertanyaan satu lagi ya. Ada berapa rukun Islam itu? Lima. Lima. Ada berapa rukun Islam itu sebutkan? Lima. Lima, Lima. oke. Okay. Pertanyaan selanjutnya ada berapa rukun Islam itu sebutkan? Rukun Islam lima Lima, benar. Syahadat, salat, puasa, zakat, nengaji. Oke, okay, mantap. Oh. Apa? Salat, syahadat, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Oke, okay, siap. Makasih ya, Pak. <laughs> Pintar. Salat. Yang pertama apa? Salat, zakat, syahadat. Yang pertama syahadat. Syahadat, salat. Salat, zakat, puasa. Ya. ya. Satu lagi. Haji, haji. haji. haji. Oke, okay, turutkan, ayo. Ulang-ulang uh, ulang apa? Salat, <laughs> zakat puasa, haji. Oke, okay, siap. Apa, Mas? Urusan Islam. <laughs> salat, salat, <laughs> puasa, zakat, haji. Oke, Mas, apa Mas ya, apa? Oke, ya, terima kasih ya, Mas. <laughs> izin di-upload di Youtube gak apa ya? iya siap Erlin Erlin Jizawas Jizawas sebelumnya pernah nonton Youtube gak? biasanya kalian nonton Youtube berapa jam? yang di raketan oke pertanyaan pertama sebutkan minimal 3 Youtuber yang anda ketahui aku Willow, saya ngecelok Willow saya ngecelok Willow Des kota. Terus, Des kota. Oh, sok pula. Aku kira nanti. Pian dari YouTuber. Pian nge YouTuber. Sampean namanya sinten? Hah? Terus saya pertanyaan dulu. Pertanyaanku dulu dijawab. Lah, ngge kan Pian masih disebut neteng mrikih. Hah? Masih disebut neteng mrikih kok pada golak nah. Apalah dia yo? Sopo? Saya enggak kenal Sopo Aku ora kenal. Ini Rukun Islam itu ada berapa sebutkan 6 Enam lima 5 Rukun Iman apa Islam? Yang pertama Shatat atau salat, puasa, zakat, haji Sebelum nonton videonya tadi Jawab dengan jujur Hafalkah teman-teman dengan rukun Islam? Jika sudah hafal, sebutkan di kolom komentar ya Terima kasih